Semua orang di akhir hayatnya pasti pengen lebih dekat sama Allah. Tapi yang jadi masalah selalu di akhir hayatnya aja. Nah di, ketika di akhir hayat kita udah pengen dekat sama Allah, pasti kita akan banyak penyesalan. Aduh coba aja, dulu saya ngafalinu al-Quran. Coba aja dulu saya udah haji. Itu penyesalan akan datang terakhir. gitu. Nah, se... Apa ya selagi kalian masih muda, banyak sekali amalan-amalan yang mungkin kita di usia tua sudah tidak bisa melakukan tapi ada ada fadilah buat kalian yang yang muda-muda yang kalian bisa amalkan uh, yang insya Allah juga itu akan menjadi keuntungan kalian nanti di iomul akhir jadi saran saya pertimbangkan ilmunya supaya bisa ilmu itu bermanfaat bukan hanya di dunia dan di akhirat jadi semoga kalian menuntut ilmu itu suatu hal yang bisa kalian manfaatkan di dunia dan di akhirat karena bagi saya saya nggak bisa membanggakan ya Allah dulu saya ini menciptakan uh, banyak fans terus banyak lagu di hadapan Allah pada akhirnya itu nggak bisa uh, meningkatkan derajat saya terus kalau saya bilang saya dengan dengan uang ini saya bisa sodok dengan banyak segala macam tapi kita melakukan hal yang haram nggak bisa jadi untuk dari segi musiknya karena ketika musik itu kalian nggak lakukan otomatis kalian itu menutup pintu kemar pintu rokok juga terus bercampur dengan wanita ya jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak nggak menyadari ya oh mungkin hanya nggak dengerin musik aja kalau sejuta orang berpikiran seperti itu otomatis sponsor akan masuk orang penjual kamar juga akan masuk dan memang yang menjadi uh, apa ya tampilan di depannya itu adalah kalau kalian lihat di kafe kita sering dulu main di Medan di cafe di Medan ya, yang ditampilkan di depan billboard itu musisinya, bukan ayo malam ini kita minum kamar bareng-bareng dengan para-para wanita yang bisa datang ke tempat itu gratis, enggak, tapi musisi yang akan dikedepankan menjadi pintu pembuka maksiat itu nah jadi uh, saya mengingatkan dari saya sendiri, buat kalian juga buat para musisi juga jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu, jadi tutup setutup arah-arahnya jangan mau kita jadi pintu maksiat apalagi sekarang anak muda dimana kalian hidup nanti zaman yang fitnahnya lebih dahsyat lagi kita lihat arah aplikasi sekarang kemana, arah sosial media kayak gimana kalian harus bisa lebih menjaga diri gitu, karena semakin tahun kayaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit buat agama kita jadi mudah-mudahan kalian istiqomah terus belajar untuk dunia dan akhirat mudah-mudahan dengan itu uh, kalian nanti di ujung uh, hayatnya khatimah dan tidak ada penyesalan dan apa ya dengan menuntut itu bisa mengatakan kita semua ke dalam surga insyaallah. Amin. Maksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik tanya dulu musik itu apa maksudnya?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 Musik itu satu bunyi unsurnya, jadi bunyi tidak boleh haram. Tidak, enggak. oke, jadi bunyi tidak haram. Oke, nomor dua nada, da, da, da, da, da, da, da, da. Itu nada, naik turun da da nada, nada, nada, nada, nada, boleh boleh nada, nada, nada, nada, nada, nada, Irama nada, nada, da da da di, di, di, di, di. Itu nada, nada, Itu irama, boleh ndak? Boleh. Boleh. Terus apa menelihani? Ya sudah cuma tiga itu pak. Paling alatnya, ini alatnya nih kuningan sama besi. Boleh ndak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. terus yang haram apa nya? Enggak. Uh, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti Melupakan uh, alam ini sesaat seperti itu, contohnya... Gak nah, salahnya kamu bisa dibikin lupa. Lo yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan. Ad, adakah... Kamu itu di dikit. Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri diri seorang yang mendengarkan ya, musik Kamu tersebut? jadi manusia yang isi koma, mau denger musik aja terus lupa. Sehingga disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu kok musiknya yang salah, main dulu, terus lupa eh. yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya, kok terus yang diharapkan musiknya kan yang lupa kamu, ya, karena sebenernya. kamu itu gampang terpengaruh Nge -nge -nge -nge -nge, terus lupa Allah gitu kan, Langsung ngelali kon-kon kok kamu-kamu sendiri, itu gimana kok gak jujur gitu itu kenapa? Lagu musiknya yang disalahkan. Yang uh, mungkin uh, itu sebagai argumen yeah. uh, menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri uh, bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah itu halalnya itu. atau haramnya? Dan seperti, uh, mohon maaf uh, mungkin oke okay. Ini alat musik, Mas ya? ya? ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh? Kok ada barang itu haram? Yang haram tuh babi. Jinzir, dop maisir, ya toh Pak, ya? Yang lain enggak haram penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang untuk mengganggu orang yang salah itu perilakunya bukan alatnya Maksudnya, saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram <tik> <tik> <tik> mohon maaf ya terus ada perempuan diperkosa terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan VG, bukan kitab, bukan hadis Alat utama akalmu, pikiranmu Tidak terima, duel kita hadis itu alat dia bukan subjek. subyeknya akalmu pikiranmu, logikamu analisismu kan begitu okay. Quran hadis itu alat bahan untuk mencari pedoman dari Allah okay. jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan Akal. maka Allah mengatakan afala takkilun, afala tatafakkarun tidak ada afalah al Quran yang ada afalah takilun jadi nomor satu itu akalmu sendiri saya tanya andai kan tidak ada Quran kamu memperkosa wanita apa tidak aku tanya andai tidak ada Al Quran kamu memperkosa apa tidak Enggak toh eh memperkosa no Kan kamu manusia. Kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun enggak ada Quran and kan enggak ada hukum negara. Kamu kan enggak akan mencuri toh? Kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu, Gitu loh. Kamu enggak akan menyakiti orang karena kamu punya hati.